Ini bisa dijadikan lighting juga ya. Nah, tidak ada getarannya ya, getarannya sangat tinggi nih ya. Jadi kalau buat lighting cocok nih, nggak, nggak berkedip-kedip ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Rain dalam kehidupan sehari-hari bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe like dan share oke selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bertemu lagi dengan Ryan Deso ya guys ya ini saya mempunyai casan bekas ya guys ya casan yang sudah mati ya kita bongkar seperti ini guys kita manfaatkan PCB nya ini ya satu panel. Kita manfaatkan Ini ya guys Bagian ininya ya Oke guys Kita manfaatkan trafonya ini saja ya guys ya Ini jalurnya Nah ini adalah sekunder ya outputnya Nah ini antara Primer dan bagian feedbacknya ya, oke? Okay. Karena untuk mencabut trafo ini sangat susah, nah, kita potong saja ya guys ya. Kita potong di sini guys. Nah dengan gunting saja. Nah, kemudian sini juga. Nggak perlu nyopot ini ya guys ya. Langsung kita potong saja Karena kalau kita cabut ini sering patah ya guys ya Rawan sekali patah Oke langsung kita cek saja Mencari mana feedback mana primer dan sekundernya Ini kita tentukan dulu Mana primer dan mana sekundernya ya karena ini sekundernya Ini tadi output Ini kita balik ya guys ya Ini sebagai primer Nah Kemudian Ini feedback ya guys ya Yang di kanan ini feedback Kita lihat di lilitannya ini Nah ini Agak kecil ya Ini, ini feedback Ini feedback ini Lilitan sekunder kayaknya Oke, apa saja yang kita perlukan yaitu transistor ya, TIP31, TIP41, atau D313, semuanya, semua transistor bisa digunakan ya guys ya. Untuk TIP31 ini, disini adalah basis kolektor emitor ya guys ya. Nah, ini basis kolektor emitor. Kemudian resistor 330 ohm ya guys ya. Nih, resistor 330 ohm. Sudah itu saja, kemudian lampu ya guys ya. Nih, lampu bebas semarnya 5 watt ini. Ini langsung saya solder di sini ya guys ya. Nih di sini. Hmm. Oke, langsung kita rakit saja. Pertama, kita kasih resistor ya, resistor 330 ohm. Di sini, kita solder resistornya di sini dulu, ya guys. Ya, nah, sini kemudian kita tekuk. punya di sini ya, kan? Nah, seperti ini. Kemudian basisnya ini. Ini dapat sini. Basis case. Nah, kemudian ini kolektor disolder di sini ya, guys ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti tegangan positif. Kemudian ini kolektor Nah, ini basis seperti ini, guys. Kelihatan enggak ya? Gak burung ya? Terlalu silau mungkin ya? Nah, seperti ini, guys. Nah, yang dua ini adalah outputnya ya, atau primer es eh, ya? Dibalik ya, ini kita solder di sini. Kemudian, ini solder di sini. Seperti ini, guys. Nah, ini sudah jadi, ya, guys. Ya, tinggal kita tes saja. Jeltek kita sudah jadi, ya. Tinggal kita tes, kita tes menggunakan baterai, ya baterai apa ini baterai saya bikin powerbank ya. biar bisa dicas nah. kemudian kita tes saja dulu menyala atau tidak wah sangat terang sekali ya, guys ya setara PLN ya oke kita matikan dulu lightingnya ya Nah. ini nah sangat terang sekali guys sangat terang sekali ya kita coba lagi guys ini ya ini sangat terang sekali guys ini bisa dijadikan lighting juga ya Nah, tidak ada getarannya, ya. Getarannya sangat tinggi, nih, ya. Jadi, kalau buat lighting, cocok, nih, enggak, enggak berkedip-kedip, ya. Nah, seperti ini, guys, Nggak berkedip-kedip, ya. Ini frekuensinya tinggi, ya. Oke, untuk percobaan kita kali ini berhasil, guys. Ya seperti apa rangkanya seperti ini guys. Nah. Bisa dicontoh ya. Dengan alat yang sesimpel ini ya, kita bisa menghidupkan lampu LED 220 volt ya. Ini 5 watt. Ya. Karena saya nggak punya bolam yang agak besar, mungkin lain kali bisa dicoba dengan kolam yang agak besar ya guys ya. Nah. Seperti ini guys Sangat Bior sekali ya guys ya Sangat terang sekali ini guys Nah Ini dipegang nggak nyetrum guys Cuma legit-lekit gitu saja ya Karena ini Ampernya kecil ya Hanya tegangannya saja yang besar Nah ini bentuk rangkaiannya Sangat simpel sekali guys seperti ini hanya satu transistor dan satu resistor sudah cukup ya ini sudah bisa menghandle lampu 220 watt eh 220 volt 5 watt ya ini. ini cocok sekali untuk pedagang yang keliling ya pada waktu malam hari ini cocok untuk penerangan ya untuk baterai ini paling bertahan sekitar dua jam ya. 2 jam sampai 4 jam ya. Seperti ini guys ya. Lumayan sekali ya, sangat terang. Ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat guys.